memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Lesla tentunya. Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini, bang akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan Lesti dan Papa Bilar. Sebelumnya daunkan terbaru nih persahabat dari akun Instagram Mahmud Abdulal. Di sini mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan Rizky Billah. Wow. Masya Allah banget bersahabat ya. apabila tadi sangat keren banget, ganteng. nggak usah ditanya, pastinya keren dan ganteng banget. Luar biasa, apalagi memakai sepatu pink. Masya lucu banget ya. <t touchdown> Tetapi menambah karisma dari seorang Rizky Bilar. Dan kita lihat juga nih, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Alhamdulillah setelah main bola malam kemarin, dan kita dapat silaturahmi sama saudara-saudara di Indonesia, wow, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan silaturahmi terjaga dengan baik dan kita selalu support yang terbaik untuk Papa Rizky Bilar. Dan diunggaham di splitu 3 ini persahabat ya. Ini ada sebuah tentunya momen spesial banget nih ketika Mahmud. Abdullah bertanya kepada Rizky Bilar ini soal pakai bahasa Arab dengan polosnya Papa Bapak Bilar. Ini menjawab, tutur sahabat ya, bahwa Rizky pilar tidak bisa berbahasa Arab. Masya Allah banget ya. <laughs> Gak apa-apa, yang penting tentunya adalah kesenangan kita selalu banyak doa dan support dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky pilar di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat leslar yaitu dari akun Instagram leslar fans, mengatakan semoga persahabatan selamanya lauf amin mudah-mudah persahabatan ya persahabatan silaturahmi terjaga dengan baik sampai kapanpun amin ya roba alamin kita selalu doakan yang terbaik Jangan sampai tentunya kita bersahabat, ya. langkah untuk mendukung yang terbaik buat idola kesayangan Lesti dan Bilar. Untuk berikutnya, yang saya juga nih, kita mampir ke unggahan Indosiar. 3 jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan. Pilih yuk, vitamin kamu hari ini, resep obat vitamin untuk Indosiar Mania. Tuh banyak sekali beberapa vitamin, ya. Salah satunya ada Lesti. Bunda lesti persahabat ya, vitamin warga Konoha yang selalu tentunya menunggu kabar baik, berbahagia kabar dan kejutan-kejutan spesial yang diberikan oleh Bunda lesti dan Bapak Rizky Pilar. Sebelumnya juga perhatikan di sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. Biar tambah semangat, mimin mau ngajak kalian pilih satu vitamin kamu hari ini Tulis di kolom komen ya, kamu pilih vitamin yang mana Tuh persahabat, kita lihat aja nih di kolom komentar Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para fans sahabat Leslar Dari akun Heni Octavia mengatakan Lesti Kejora semangat Dari Siti Masama satu mengatakan aku pilih Lesti DA Katanya tuh, Masya Allah itulah beberapa Komentar yang sangat luar biasa dukungannya untuk Bunda Lesti. Mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semua. Bahagia dan sukses selalu. Amin. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga. Ada unggahan spesial banget ya dari Dede Prawira Yang di kembali oleh akun family Anusko Leslar 23. Ini mengunggah sebuah postingan video tim Leslar Entertainment. Dan di sini kita sambung dengan sebuah kalimat lagi coba foto atap kantor Sinematik style kayaknya positif energi. Wah, wow, masyaallah banget ya. Mudah-mudahan Leslar Entertainment selalu berkembang, selalu jaya dan selalu kompak dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Amin. Tentunya bakal ada sesuatu kejutan dan akan ada yang berbeda dari Leslar Entertainment. Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar. Ya, ini dari akun Instagram Mami Reza Neskor Osop mengatakan Semoga Leslan Entertainment Makin berkembang dan menjadi Besar di Indonesia Sukses selalu Kak Bilar dan Dedek Makin murah rezekinya, makin bersinar karirnya Makin banyak orang-orang Baik di sekeliling Kalian yang bekerja dengan Sepenuh hati, jujur dan ikhlas Amin, ya Robbal Alamin Masya Allah banget ya, doa baik Yang tulus diberikan Untuk Muda Lesti dan Papa Bilar